Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami kelompok 8. Kami akan mempresentasikan tentang tauhid dan agensinya bagi kehidupan muslim. Perkenalkan nama saya Dwi Nuraini, NIM 11. Perkenalkan nama saya Muhammad Fitri Susanto, NIM 14. Perkenalkan nama saya Maulani Mustolidah, NIM 27. Tauhid adalah konsep dalam akidah Islam yang menyatakan keesaan Allah. Tauhid diambil dari kata wahada yuwahidut tauhidan yang artinya mengesahkan Dalam ajaran Islam, tauhid yaitu yakin atas keesaan Allah. Kalimat tauhid berbunyi la ilaha illallah yang artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Tauhid adalah inti dasar dari seluruh tata nilai dan norma Islam Sehingga Islam dikenal sebagai agama Tauhid Yaitu agama yang mengesahkan Tuhan Dalam perkembangan sejarah kaum muslimin Tauhid berkembang menjadi nama salah satu jabang ilmu Islam Yaitu ilmu Tauhid Yang mempelajari dan membahas tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan keimanan Secara syari Tauhid ialah mengesahkan Allah dalam ibadah Bersamaan dengan keyakinan keesaannya dalam jad, sifat, dan perbuatannya. Macam-macam Tauhid dibagi menjadi tiga, yaitu Tauhid Rububiyah, yang kedua Tauhid Uluhiyah, dan yang ketiga adalah Tauhid Asmawasifat. Tauhid Rububiyah artinya kita meyakini keesan Allah dalam hal penciptaan, pemilik, pengatur, pemberi rizki dan pemeliharaan alam semesta beserta isinya. Keyakinan seperti ini juga diyakini oleh kaum musyrikin dalam firman Allah surat Yunus ayat 31. Yang artinya, katakanlah siapa yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi, atau siapa yang berkuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan, dan mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan siapakah yang mengatur segala urusan. Maka katakanlah, "Hai Muhammad, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?" Ayat di atas senada dengan ayat dalam Surat Al-Mu'minun ayat 84-89, Surat Al-Jummar ayat 38, dan Surat Al-Jukruf ayat 87. Hal itu karena hati manusia telah difitrakan untuk mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga orang yang meyakininya. Sebelum menjadi ahli tauhid, sebelum dia beriman kepada tauhid yang kedua, hal ini menegaskan bahwa seseorang tidak dikatakan beriman dengan hanya meyakini tauhid. Rububiyah, dan yang kedua, tauhid uluhiyah, artinya kita meyakini bahwa Allah SWT adalah salah satunya jahat yang berhak disembah atau diibadahkan. Ibadah di sini yang dimaksud adalah istilah yang meliputi segala apa yang Allah cintai dan ridha'i baik berupa ucapan beserta amalan. Tawhid uluhiyah merupakan implementasi dari kalimat la ilaha illallah. Makna kalimat ini adalah tidak ada sesembahan yang hanya untuk disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid uluhiyah adalah misi dakwah semua Rasulullah. Tawhid ini adalah pembukaan dan penutup agama, adalah pembedaan antara orang-orang mukminin dan orang-orang kafir, antara penduduk surga dan penduduk neraka. Tawhid rububiyyah termasuk konsekuensi dari tawhid uluhiyah karena orang-orang musrik dan tidak menyembah Tuhan yang satu, akan tetapi mereka menyembah bermacam-macam Tuhan dengan anggapan bahwa Tuhan-Tuhan tersebut lebih mendekat mereka kepada Allah, dan yang ketiga, mak, tauhid asma wa sifat ialah meyakini secara mantap bahwa Allah menyenang seluruh sifat kesempurnaan dan suci dari segala sifat kekurangan dan bahwa Dia berbeda dengan seluruh makhluknya. Caranya adalah dengan menetapkan, mengakui nama-nama dan sifat-sifat Allah yang dia sandangkan untuk dirinya atau disandangkan untuk Rasulullah dan tidak melakukan tahrif atau pengubahan, lafaz atau makna tidak tahtil atau pengabaian, yakni menyangkal seluruh atau sebagian nama dari sifat itu, tidak tahrif atau pengadaptasian dengan menyentuh esensi dan kondisi dan tidak tasbih atau penyerupaan dengan sifat makhluknya. yang selanjutnya makna kalimat la ilaha illallah kalimat la ilaha illallah mengandung dua makna yakni makna penolakan segala bentuk sesembahan selain Allah SWT dan yang kedua makna menetapkan bahwa satu-satunya sesembahan yang benar hanyalah dia semata Allah berfirman dalam surat Muhammad ayat 19 maka ketahuilah bahwasanya tidak ada sesembahan yang benar selain Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan ayat di atas bahwa memahami makna syahadat adalah wajib hukumnya dan mesti didahulukan daripada rukun-rukun Islam yang lainnya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, maka akan masuk ke surga. Yang dimaksud dengan ikhlas di sini adalah memahami, mengamalkan, dan mendakwahkan kalimat tersebut sebelum yang lainnya Yang selanjutnya, syarat-syarat la ilaha illallah Yang pertama, ilmu mengetahui yang menafikan jal atau kebodohan Yang kedua, yakin yang menafikan sak atau keraguan Yang ketiga, kobul atau menerima yang menafikan erat atau penolakan, yang keempat, yang kiat atau fatuh, yang menafikan tar atau meninggalkan, yang kelima, ikhlas yang menafikan syirik, yang keenam, sidik atau jujur, yang menafikan gidek atau dusta, yang ketujuh, mahabbah atau kecintaan, yang menafikan Baghdad atau kebencian, syarat yang pertama adalah ilmu. Artinya memahami makna dan maksudnya, mengetahui apa yang ditiadakan dan apa yang ditetapkan serta menafikan ketidaktahuan tentang hal tersebut. Dalam surat Al-Jukfur ayat 86 yang artinya dan sesembahan yang mereka sembah sayang Allah tidak dapat memberi syafaat akan tetapi Orang yang dapat memberi syafaat ialah orang yang mengakui yang hak Tawhid dan mereka yakini. Syarat yang kedua adalah yakin. Orang yang mengingkar mengingkarkannya harus meyakini kandungan kalimat La ilaha illallah itu. Maka ia meragukan maka sia-sia. Allah berfirman dalam surat Al-Hujarat ayat 15, sesungguhnya orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kemudian mereka tidak ragu dan yang syarat ketiga adalah Qabul, menerima kandungan dan konsekuensi dari La'illahirrah menyembah Allah semata dan meninggalkan ibadah kepada selainnya Allah berfirman dalam surat As-Safa ayat 35 sampai 36 yang artinya, sesungguh ...nya mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka La ilaha illallah Tiada Tuhan yang berhak selain disembah melainkan Allah Mereka menyombongkan diri dan mereka berkata Apakah sesungguhnya kami harus meninggalkan sesembahan kami Karena seorang penyahir gila Syarat yang keempat adalah Inkiyat atau tunduk dan patuh Allah berfirman dalam surat Al-Lukman Ayat 22, yang artinya, barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang kokoh Syarat yang kelima adalah sidik atau jujur. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 8-10, yang artinya, di antara manusia ada yang mengatakan, kami beriman kepada Allah dan hari kemudian, padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri. Sedang mereka tidak sadar, dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka dusta. Syarat yang keenam adalah ikhlas yaitu membersihkan amal dari segala debu-debu syirik dengan jalan tidak mengucapkan karena mengingkari isi dunia ria atau sunnah dalam hadis Rasulullah dikatakan sesungguhnya Allah mengalamkan atas neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah karena mengingkari rida Allah yang ketujuh adalah eh, mahabbah atau kecintaan Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 165. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tanding-tandingan tanding selain Allah. Mereka mencintai sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah. Konsekuensi kalimat tauhid la ilaha illallah yaitu meninggalkan ibadah yang ditujukan selain kepada Allah dan segala macam yang dipertuhankan sebagai keharusan dan peniadaan sesuai La ilaha illallah patuh pada konsekuensi yang dikandung oleh makna kalimat tauhid yaitu hanya menyembah Allah semata mematuhi syariatnya mengimani dan meyakini bahwa syariatnya adalah benar jika dia mengucapkan kalimat tauhid namun enggan menyembah Allah semata tidak mematuhi syariatnya bahkan menyombongkan diri maka ia tidaklah teranggap sebagai muslim ia seperti iblis dan yang semisal dengannya jaminan Allah bagi ahli tauhid tidak diragukan lagi bahwa tauhid memiliki kedudukan yang sangat agung dalam Islam oleh karena itu bagi siapa yang mampu merealisasikan tauhid dengan benar akan mendapat beberapa keistimewaan bagi orang-orang yang termasuk ahli tauhid, Allah janjikan banyak sekali kebahagiaan baik di dunia lebih-lebih di akhirat, yaitu satu, ahli tauhid mendapatkan keamanan dan petunjuk. 2. Ahli tauhid dijamin masuk surga. 3. Ahli tauhid diharamkan masuk neraka. 4. Diampuni dosa-dosanya untuk para ahli tauhid. Dan yang kelima jaminan bagi masyarakat yang bertauhid Kesimpulannya adalah Setiap muslim hendak meyakini bahwa Tauhid adalah dasar Islam yang paling agung dan istimewa Oleh karena itu Siapapun yang mampu mengamalkan nilai-nilai ketauhidan dengan benar Dalam segala aktivitasnya Niscaya mendapat ketauhidan dengan benar dalam segala aktivitasnya Niscaya mendapat banyak keistimewaan Allah ta'ala menjanjikan bagi para ahli Tawid, aneka kebahagiaan baik di dunia, lebih-lebih di akhirat kelak. Sekian dari kelompok delapan, mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.